guys welcome back my youtube channel kali ini aku bingung banget nih soalnya banyak banget bekas rawat di wajah aku tapi aku punya ide gimana kalau kita tutorial makeup yang simple seperti biasa teman-teman untuk tahap pertama aku menggunakan foranger enna fungsinya untuk membantu menyamarkan pori dan garis halus pada wajah kita itu. jadi kalian harus aplikasikan dulu ya selanjutnya aku menggunakan blush Healthy Glow foundation paduan skincare makeup dan sunscreen dalam satu langkah nih teman-teman jadi mengandung tabir surya melembabkan kulit terus juga meratakan warna kulit dan menyamarkan noda sehingga kulit tampak halus dan bercahaya teman-teman tapi kayaknya kok di Hanya kesetiaan deh, tapi nggak apa-apa. Nanti kita dapet akalin sama e, memberikan bedak tabur ya. Nah seperti biasa, aku mengaplikasikannya menggunakan spons. Nah kemudian aku menggunakan Pixi UV Whitening for Beauty Benefit Concealing Base untuk menutupi e, kulit yang ada noda-noda -no -no -no hitam, bekas jerawat. Ini semuanya tapi aku kan supaya lebih singkat ya. Jadi yang aku tunjukin yang sebelah aja. Nah kemudian aku menggunakan sedap tabur dari Revlon yang Touch and Glow Extra Moisturizing Face Powder. Jadi ini tuh halus banget dan bagus banget buat kulit kita teman Nah kemudian aku My maybelline wheel tapi yang eyeshadow uh, Eye studio Lasting Drama Gel Eyeliner tapi ini aku gunain buat ngerapiin alis jadi bukan digunakan untuk eyeliner tapi digunakan untuk alis gitu supaya mempermudah aku menggunakan kuas makeup yang khusus sebenarnya khusus bukan khusus untuk alis sih tapi kuas makeup ini tuh enak banget kalau diaplikasikan ke alis gitu. nah kemudian aku menggunakan kuas kayak untuk melukis gitu jadi agak keras gitu tapi enak banget kalau misalnya untuk merapikan alis jadi menggunakan pixi UV whitening counseling base tadi aku merapikan alis aku supaya lebih rapi aja sih sebenarnya seperti itu teman-teman. Oh ya okay, teman-teman, sembari kalian menonton jangan lupa ya kalian klik subscribe, like, komen dan juga share. Oke okay, supaya aku semangat nih teman-teman buat bikin video setiap hari. Nah selanjutnya teman-teman, aku menggunakan make professional makeup untuk nya Aku menggunakan warna coklat gitu terus coklatnya sebenarnya agak coklat muda gitu tapi kalau di kamera itu kayak kelihatan orange gitu ya padahal sebenarnya itu coklat ya coklat agak muda gitu nah terus aku menggunakan warna coklat tua di e, kelopak mata ujung gitu nah e, terus aku blend gitu nah kemudian aku kasih juga eh uh, eyeshadow yang warna gold gitu ke bagian agak tengah mata gitu. Biar kelihatan kayak segitiga ais gitu, tapi kalau di kamera hanya kelihatannya rapi gitu Tapi teman-teman, kalau misalnya agak rapi di di kelopak mata kita, itu bisa diakalin uh, dikasih uh, alas bedak gitu buat rapinya. Nah, kemudian teman -teman, Makeup ini udah best banget buat aku. Nah kemudian aku menggunakan bulu mata kit. Nah bulu mata ini tuh enaknya eh, yang gede tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu lebay gitu ya, masih standar ya. Nah kemudian teman-teman aku menggunakan blush kan dari Emina Chilo kit Ini yang warna peach seperti biasa. Jadi nggak terlalu menor gitu. Terus diaplikasikan menggunakan kuas gitu ya kuas khusus untuk blush on. Nah, kalian aplikasikan ke pipi, jangan lupa juga ke hidung, ke dagu, terus ke kening juga gitu ya. Nah, kemudian aku akan mengkontur hidungku yang cekar ini ya. Hidung yang minimalis banget ya. Nah, aku kontur itu biar kelihatan mancung, ada gradasi gitu, ada ya paling nggak kelihatan adalah lah ya dunia gitu nggak ya, rata-rata amat Ya kan Nah terus Aku kasih lagi Aku aplikasikan lagi highlighter Dari Catrice seperti biasa Nah terakhir Aku menggunakan lipstick Dari Maybelline Yang The Power Made by Color Sensational Maybelline New York search of nude nah ini kalau menurut aku sih natural gitu sih enggak terlalu lembek sih lipsticknya ya terus ringan gitu nah kemudian di atas bibir gitu aku kasih juga highlighter ya kan terus uh, lipsticknya tadi karena kayaknya kelihatan kayak gimana gitu ya agak kurang aja. jadi aku menggunakan lipstick burn-burn gitu agak susah nyebutinnya nah itu ini tuh melted banget melted matte lip color nah ini aku lupa sih ini uh, nomor berapa tapi agak merah-merah gitu nah itu tadi teman-teman untuk tutorial makeup simple hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa di subscribe like, komen dan juga share banyak semangat teman-teman buat bikin video setiap hari dan bisa menginspirasi semua anak muda di Indonesia terima kasih, thanks for watching bye